Tergoda pandangan ah, ah, ah, tak. Ah. Hai, hai, Wabarakatuh tua hai, hai, hai, wabarakatuh hai, hai, ya, hai, hai, hai, hai, Oh. Dek. Nah, ya, wawah, Mbak Ya ya ya, boleh. Mi, mi, oh mi. Yang pak don. Ah, jangan itu tadi. Oh, yang amit, oh, view. Yang senang hari. Oke Pak ikut Asna Lumi Oke ke enggak deh Lumi nya bami eh. Boceng anu mareung bami. Kala mari. Mala roy. Hasna? Iya, Bin.nya bami ke melayaronyo kae kerja. Badenya mbangun bangti. Nyo negara dong Hasna. Nyo, boceng. Jan dulu. Ada di nyo dotpori angger air. Berarti mele gaya melayaroyo kae kerja nian cepat eh hidor ke apa ini ni TI di di nah di ban pu kasi ya beteng ya nah menyekaja bekerja nyarumoh kadang anggap sebagai rumondo de kalinya nyoh hasna nyoh tupuse anggap sebagai adawat ya kacaga sama-sama di ban i lebihin insyaallah nah menjaga menan kaje nyakaje tajak di mane dari TI pihak yo kulur. Ya. Begitu. Dia nyantui kala Anwar sampai sampai terus dalam dapur kau. Assalamualaikum Hasna. Assalamualaikum. Hasna. Waalaikumsalam, Lisa. Hasna. Ada apa masuk yuk? Yuk. Ada sih mau main aja, tenang sama asma. Hmm. Ini bisa dari rumah, iya dari rumah nih. Main main kecil, hmm. oh iya, oh, sah nah, nah. Di disini udah ada orang kerja baru tuh. siapa, namanya yang dianggap niat keruk nanas sih? Baru beda, kan ya? Kenang, emm, gak tau hmm. mainnya gitu lah. Anak kampung sekolah, katanya, nih, itu gak tau main, kenapa nih? Ayo, udah ada apa, Mbak? Serius tapi -seri kok senyum-senyum sendiri sih? ceritalah. Hasna? Kuan lagi. Nyopoh padumka, nyopoh yang neyowo loh men. Awannya galai paju kucurau, di pingi galaiwo, di hamik galaiwo, jil kapodab dalewat. Gentabu diat, pakai sisi nisa ya juble. Ya, hati -hati ya ya ada Mas ya Abi hafna di gigi dulu ya Ya hati-hati ya Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalau cinta sudah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cinta hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Klik-klik uh, di akun YouTube Cinta Fajar Production. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bagiin ke teman-teman sekitar kamu. Ya, amin. Ya, aku sebagai Hamid peran uh, dalam film uh, Bulu Perindu dan Tali Cinta, dan tadi adegannya Hasnah mengantar. Uh, rantang rantang cinta buat bang Ami dan ada lagi ini namanya bang Pi bang Pi uh, ya nama tutorial saya sudah lundera berarti dalam belum Indonesia nama saya Pi <tik> ya uh, abang Sipendi Sipendi ya, kan? ya, nama saya uh, ya. Randy Saputra cuma semangat semangat cuma semangat tetap semangat